Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama channel youtube blind project channel youtube paling blind sa Indonesia Raya pada video kali ini Monggo. Huh? pada video kali ini saya mau apa, membuat membuat kue membuat roti roti isi abon roti isi abon ya hmm ini video pertama kalinya saya bergabung dengan lain project. Sebelumnya saya juga sudah punya channel YouTube sendiri ya, Vera Rock namanya. Cuma ada sedikit problem jadi nggak bisa untuk diisi video lagi. Uh -oh. Masih bisa dilihat kok, bisa dilihat di channel YouTube Vera hey. Untuk segmen ini saya bergabung dengan lain project. Oke, untuk langsung aja untuk hari ini. Saya mau bikin roti manis isi akun nah, Bagaimana cara pembuatannya dan apa saja bahan bahannya? Mari kita eksekusi. Bahan-bahan yang perlu disiapkan yaitu oregano untuk topping, topping untuk finishing ya. Ini susu skim. Kemudian, ini big ditim pop, Ini pernipan atau mau ripan? Ya, hmm, ada telur juga, vanili. ini cut nanti sebagai alas kicknya ya dan itu tadi bahan-bahannya yuk sekarang kita eksekusi langkah pertama eh, masukkan tepung cakra Kemudian uh, tambahkan 14 sendok makan gula pasir ya. Atau manisnya bisa sesuai selera. Ini saya pakai 14 sendok makan gula pasir. Uh, kalau biasa untuk roti roti pizza atau untuk uh, roti burger itu. Untuk pemakaian gula bisa dikurangi Kemudian ini susu skim Saya pakai 2 sendok makan munjung Atau bisa pakai susu Dancow ya Kemudian eh, kasih setengah sendok makan garam dan uh, ini saya kasih bread improver atau itu untuk pengembang roti ya. Saya pakai satu sendok peres. Kemudian vernipan uh, atau mauripan pakai dua sendok makan. Jangan terlalu munjung ya, peres aja. Kemudian, jangan lupa masukkan juga mm, vanila. Bisa pakai yang bubuk atau yang cair. Oke, kemudian nah, itu yang kedua. Kemudian, tambahkan uh, alat. <usít toc stamps> Maaf ya alatnya penerbangan ini saya pakai mentega palmia mentega ini saya mix dengan blue band kalau mau pakai blue band aja juga boleh pakai apa saja sih terserah ini sekitar saya pakai 3 sendok makan ya lengket tuh Kemudian Masukkan juga Dua butir telur Bisa pakai kuningnya aja Atau bisa pakai putih Sama kuning telurnya Kalau pakai kuning aja Itu nanti jangan lupa Dikasih apa namanya Baking powder ya Biar kokoh Soalnya kalau uh, Pakai Hmm, kemudian itu diaduk dulu diaduk dulu bahan semuanya hingga tercampur rata kemudian nanti kalau sudah tercampur rata apa itu namanya diberi air ya diberi air sedikit demi sedikit sampai itu apa namanya Adon adonan yang kita inginkan itu seperti apa nanti kali kita pakai kuning telur saja ya itu kita beri baking powder biar nanti rotinya itu hasilnya kokoh ya soalnya kalau cuma kuning telur aja itu memang enak sih lembut tapi nggak seberapa ngembang gitu nggak seberapa tinggi nanti hasil rotinya mungkin karena baking powdernya stocknya nggak ada jadi telurnya kita pakai putih sama kuningnya. Oke kita aduk lagi. Jadi ini saya sebelum saya mixer, ini saya aduk dulu ya. Soalnya saya pakai hand mixer, takutnya nanti uh, mixernya berat ya, kalau adonan kayak gini. Apalagi untuk satu kilo tepung. Jadi ini solusinya saya ulen dulu sampai uh, bahan tepungnya itu tercampur rata kemudian untuk menjadi kalisnya baru saya pakai mixer ini cuma tercampur rata aja nggak perlu sampai apa namanya cuma seperti ini aja ya kemudian ini baru kita mixer sampai kalis sampai kalis dan adonannya itu sampai lembut gitu sampai squishy lah istilahnya uh, lembut uh, elastis pokoknya nggak nggak lengket di tangan untuk uh, mixernya itu bisa sampai 20 menit 15 atau 20 menit tergantung mixernya ya kecepatan mixernya Oke okay, ini udah selesai di mixer Seperti ini Hasilnya Kemudian setelah ini kita istirahatkan Kurang lebih 15 menit Tutup pakai serpet Atau plastik yang ada Yang bersih ya Oke okay, setelah sekitar 15 menit Baru nanti kita Cetak uh, Ini kita cetak yang Untuk isi abon, kan ini maunya saya bikin uh, lonjong, ya. Uh, ini tepung untuk taburannya biar enggak lengket. Nah, uh, ini, uh, ya. ini saya pakai timbang, ya. Kalau enggak ditimbang juga enggak apa-apa, ini saya pakai timbang beratnya 75 gram ya. per bijinya 75 gram ini saya bulatkan dulu nanti setelah dibulatkan diistirahatkan sebentar kemudian nanti kita roll kita gilas ya memanjang baru nanti diisi abon setelah ini kita kita rolling asal pipih aja kemudian nanti diisi sama abon terserah mau seben, uh, mau isi coklat juga bisa untuk isiannya itu sesuai selera karena ini saya mau pakai mau bikin roti abon jadi ini saya isi dengan abon sapi Oke, okay. yang penting apa ya? Bisa buat itu nanti enggak bisa menggulung abonnya ya. Hmm, setelah itu, nanti kita isi abon secukupnya saja untuk abon sesuai selera, kemudian hmm, kita gulung. gulung sambil dipencet-pencet ya biar terkunci kita gulung oke okay. kita rapikan kemudian kita kasih alas ah, seperti itu Nah, ini kita lakukan sampai semua adonannya habis ya oke ini saya satu kilo tepung bisa jadi sekitar 27 biji ya hmm. uh, ini untuk pemberian topping ya itu kita istirahatkan sebentar kira-kira 15 menit atau 10 menit gak perlu menunggu sampai benar-benar ngembang nah, kalau sudah ngembang baru nanti kita oven untuk menunggu ngembang itu tergantung cuaca ya tuh hasilnya tuh kan cantik kan ngembangnya itu semok banget ini kuenya rotinya Jadi, saya nggak bisa membatasi ya, untuk waktu istirahatnya nanti tergantung cuaca pada saat itu. Bisa 20 menit diistirahatkan, untuk nunggu ngembangnya bisa juga lebih ya. Kalau cuaca dingin itu lebih, bisa lebih dari 20 menit. Setelah matang eh, masih hangat ya, masih panas, baru keluar dari oven. Jangan lupa dioles sama mentega, biar <tuh> biar apa namanya eh, mengkilap. Biar kelihatan berkilat nah, dia merata ya. Pada waktu roti masih panas, ya, kalau sudah dingin nggak bisa cair nanti. Moteganya hmm, biar makin cantik, itu gerak-gerak hmm, seperti ini ya. jadinya ya. Oke, okay, sudah selesai. Ini sudah di-packing roti abonnya. Ini kalau untuk usaha, satu pisnya bisa uh, dijual dengan harga 6.000 atau 7.000 itu. Tapi tergantung uh, daerah masing-masing ya. Tergantung beberapa um, bahan yang uh, tadi yang kita perlukan harganya sampai berapa jadi nanti bisa ditunggu sendiri kalau ini saya hargai 6000 sampai Rp7.000 makasih